Oke okay, teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel YT Tutorial RDP gratis teman-teman ya. Oke, okay, kita lanjutkan lagi ya teman-teman untuk RDP gratisnya biar koleksi teman-teman itu banyak ya. Jadi ada di setiap uh, server ya. Dan di sini beda lagi ya, yang kemarin itu saya share share di QuickLab dan dia itu ada di cloud ya, server cloud. Dan di sini mungkin di Microsoft ya, di Azure ya. Oke, baiklah teman-teman, saya coba untuk share dan perhatikan baik-baik dengan detail. Ini cukup sulit ya untuk RDP gratis ya, ini karena live team ya. Live <laughs> team itu selama RDP-nya hidup aja, teman-teman ya. Kalau udah mati ya, ya mati teman-teman. <laughs> Bikin lagi ya. Oke kayak gitu teman-teman. Kita akan uh, masuk dulu di sini. Kita langsung ke GitHub. Oke, ketik GitHub. Lalu teman-teman itu coba untuk daftar aja di GitHub ya. Nah di sini kita sign up, sign up. Uh, kita emailnya dulu teman-teman ya. Kita siapin dulu email ya emailnya kita siapin dulu karena di github ini dia meminta konfirmasi ya teman-teman ya di github ini susah ya kalau orang bahasa orang Sunda itu bilang github aja susah ya teman-teman ya <laughs> oke saya di sini seperti biasa saya eh, coba untuk kasih nama di sini ya nah ini namanya udah masuk dia wise siaga ya yeah, wise ya asal aja teman-teman ya bikin password ya kayak gini Kita biar uh, lancar dan verifikasinya mungkin dia wow atletes 8 karakter udah jadi ini kenapa ya nggak nggak keluar ya Oke, kita tunggu. Nah, kita klik verifikasinya. Wah, ini eh, cukup susah kalau yang ini, teman-teman. Oke. Sepertinya IP saya juga ya, teman-teman ya. Oke, baiklah kita akan pindah aja, teman-teman. Kalau kita nggak bisa di sini, kita pindah aja, ya. Eh, di mana ya? Di di RDP aja ya teman-teman ya, oke di sini aja kita e, bikin GitHub ya GitHub, oke kita coba di sini teman temen, -temen. E, ini udah ada link GitHub, ya lalu di sini kita saygap, kita kasih nama, kalau oh, nggak bisa dipaste nggak apa-apa. Uwais siaga, oke. Okay. Uwais apa gimana ya, teman-teman? <laughs> uwais kayak gini, uwais siaga ya, siaga. Oke, okay, atgmail.com teman-teman ya, nanti di bawahnya. Nah, ini susah banget ya, ini tak kopas aja deh di sini, kopi lalu paste ya teman-teman siaga.com gmail.com nah begini kita udah jadi lalu passwordnya ini kita copy aja ini ya paste lalu kita ke email send lalu klik verifikasi dan di sini dia itu apa ya monyet ya Nah gini mungkin ya. Down. Oke. Okay. Untah. Oke, okay, down. Satu lagi, dia monyet. Gini, down. Good. Ya, teman-teman berhasil ya. Oke, okay, create akun. Oke, okay. di sini tampilannya beda banget ya sama yang Indonesia ya, teman-teman ya. Oke nggak apa-apa, apa-apa teman-teman kita lanjut aja kita di student aja teman-teman, ya di sini uh, non uh, moderate uh, little programming aja atau kita pindah aja teman-teman karena ini udah jadi ya kita kita buka aja di sini di nah, takutnya teman-teman jadi bingung ya. Nah, kita nah ini dia di sini aja. Kita udah jadi nih github Ya. Lalu kita uh, pergi ke github -nya. Nah, di sini kita pastekan aja teman-teman. Wise-nya sama ini. Nah, lalu kita login. Oke, 6 digit ke Wise, ya. Oke. Baiklah, di sini dia ngasih kode 6 digit. Kita lanjutkan ke kode Lalu tempel kodenya, salin, lalu kita verifikasi. Oke, kita udah masuk ke GitHub. Lalu di sini kita skip aja, teman-teman. Nah, kita udah ada di GitHub dan di uh, websitenya. Di sini kita coba start tar Nah, di sini uai siaganya udah siaga ya, teman-teman. Kasih nama aja bebas-bebas ya, teman-teman ya. Kita kasih nama apa ya, teman-teman ya? Ucok aja ya. Ucok RDP ya. ya. karena si Ucok itu jualan Orson ya, teman-teman. Kita pripat Kita privat di sini student aja, teman-teman boleh ya. Kita isi student. Oke, di sini kita langsung create Repository. Nah, ini udah udah udah ada repository baru ya untuk uh, kita teman-teman. Nah, di sini kita uh, uh, ke action. Kita lihat sini setup follow ya. Jadi setup follow. Nah, kita langsung masuk aja ke sini teman-teman. Nah, ini copyin dulu GitHub GitHub ini. Nanti saya sertakan di kolom komentar karena ini punya orang juga untuk pengembang ya, nah kita e, gini aja, ini baru dan di sini kita ini masih blank dan di sini kita langsung ke file yang kita butuhkan teman-teman. Nah ini dia file yang kita butuhkan itu adalah ini teman-teman, ya. Lalu di sini dia ada ininya e, remote desktopnya. Lalu kita pindahin gini. Nah, ini untuk remote desktopnya. Kita pindahin dulu, dan di sini, di kode ini, kita lihat ada Fox 44 empat, k ini ya, teman-teman. Itu uh, gini, nah, ini dia ya. Nah, teman-teman, klik yang ini ya, klik yang uh, op itu, teman-teman. Lalu klik ini ya, nah kita eh, udah diklik dan ini coba kita lihat sekarang forknya itu jadi nggak bisa diklik artinya kita udah klik dan kita udah masuk ke file kita ya teman-teman. Ini saya jelasin detailnya supaya teman-teman paham ya. Oke kita ini kebawain dulu, takut eh, penting juga close aja dulu. Lalu kita ke action dan di sini udah ada you understand my folks uh, my work oh yeah. ya uh, go ahead uh, enable dim ya yeah. pencet ini hijau teman-teman ya pokoknya yang hijau aja pencet ya teman-teman. Ah oke okay, di sini udah ada CRD dan Windows CRD ini. Lalu kita klik. Nah, kita tunggu teman-teman, kita tunggu untuk uh, Workflow-nya. Oke, okay. oke okay, kita tunggu HasWorkFlow display ya. Oke okay, kita masuk ke Run, Run di sini. Nah teman-teman tadi eh, di halaman yang tadi saya suruh share eh, tab, eh, pindah tab. Nah di sini coba teman-teman lihat nah ini udah ada tadi e, kalau nggak ada nanti linknya saya simpan di deskripsi nah lalu ini klik mulai berikutnya lalu izinkan ya udah diizinkan dan di sini ada windows ya powershell teman-teman kita uh, mau mau mau aktifin rdp yang windows ya dan itu gratis teman-teman nggak berbayar oke okay. di sini kita copy copy ya Nah kita copy teman-teman Kopi -teman. e, ya bukan kopi seduh ya teman-teman ini di, di copy ya mana ini ya <gifat> ininya apa petunjuknya mana yang ada yang pasti ini di copy lalu kita balik lagi ke github lalu di sini klik kanan paste dan kasih kode ya teman-teman jadi e, pin ini 6 digit Ya, teman-teman bisa satu, dua, tiga, empat, lima, enam, atau misalkan satu, satu, satu, satu. Ya, enam kali yang pasti 6 angka. Ya, teman-teman, jadi sini kasih aja satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, yang pasti 6 digit. Oke, kita run walk pro. Oke, kita udah run. Lalu di sini kita tunggu dia proses ya. Ini biasanya proses. Nah, ini dia, dia udah, udah proses, teman-teman. Dan di sini dia udah, woi siaga ya, udah siaga ya, teman-teman. Lalu kita klik aja, lihat kalau mau lihat e, instalasinya, kita klik e, Windows-nya, lalu kita e, klik lagi build Dan di sini dia sedang instalasi, teman-teman. Ini sangat mudah banget ya, untuk pemula ya, teman-teman. Ya, khususnya untuk para pencari gratisan RDP. Ya. Ini cukup cantik ya dan kelihatan susah tapi kalau udah paham itu cukup mudah teman-teman. Jadi ini saya jelaskan detailnya. Biasanya kalau di video-video lain itu enggak terlalu detail, tapi di sini saya akan jelaskan detailnya supaya teman-teman pemula itu tahu ya, paham ya. Jadi bisa bikin RDP gratis sendiri ya. Itu bebas untuk apa aja. Ya, saya jelasin juga untuk untuk misalkan untuk mining untuk kejar jam tayang atau apapun itu teman-teman di RDP dan itu RDP itu nggak ada matinya 24 jam hidup ya. Gitu teman-teman. Jadi jadi RDP itu ya untuk af sampai 24 jam itu nggak mati ya. Oke teman-teman dia udah berhasil untuk instalasi window lalu dia akan menginstal. Nah di sini dia udah berhasil untuk kip alif ini, ketika muncul dia kip alif seperti ini, dia itu udah udah jadi ya teman-teman ya. Nah ini udah terinstall dia remote desktopnya. Lalu kita lihat di sini teman-teman. Nah ini kan tadi yang dicopy ini kan. Kita lihat akses jarak jauhnya. Nah ini udah ada. Ini udah ada. Kita klik aja teman-teman yang ini. ya Kita klik. Nah, oke. Okay. Nah kita masukkan password yang tadi kita bikin umpamanya satu dua tiga empat lima enam jadi enam digit angka itu kita masukinnya itu saya ketik satu dua tiga empat lima enam ya teman-teman ya ini eh, takut jadi salah ya teman-teman nah coba kita lihat copy paste ya satu dua tiga empat lima enam nah lalu kita copy lalu kita paste di password ini seperti yang saya buat tadi di GitHub. Oke, kita langsung next. Dan kita masuk ke RDP, teman-teman ya. Oke, dia sedang instalasi RDP-nya. Nah, teman-teman bisa lihat dan tanggalnya itu ini coba kita lihat tanggalnya itu sekarang tanggal 6 6 April eh 2001 ya, teman-teman. Jadi, ini masih legit, ya. Masih anget, teman-teman, ya. Nah, lalu, teman-teman, kita coba share browsing di sini. Kita browsing kemanapun manapun teman-teman mau, ya. Kita lihat dulu IP-nya, IV IP seperti biasa, ipsaya.com Nah, kita masuk ke IP. Oke, kita masuk ke IP. Lalu di sini kita lihat uh, IP kita yang kita pakai itu 114 dan di sini Amerika yang menyediakannya adalah Microsoft ya langsung dari Microsoft Azurnya. Jadi kita nggak perlu nggak perlu uh, ini teman-teman nggak -teman, perlu kartu kredit ya kita nggak perlu sewa dan ini benar-benar gratis untuk teman-teman semua ya ini sangat mudah ya teman-teman lalu kita eh, kita browsing teman-teman kita coba ke speed test dulu speed, speed test nah kita lihat kecepatannya itu di speed test ini berapa teman-teman oke kita klik go lalu kita lihat ini microsoft ya dari microsoft oke kita lihat kecepatannya itu berapa teman-teman ini mungkin kebagi bagi karena ini ya enggak terlalu cepat juga hmm. ya. tadi kemarin saya bilang kan lebih bagus dari kayak dari cloud ya. Jadi servernya itu sangat bagus ya kalau dari cloud. Ini uploadnya yang gede ya kalau downloadnya itu cuma 300 per detik ya teman-teman. 300 mega bukan sek ini ya KB. Kalau tiga mega itu, kalau download lagu itu udah nggak kelihatan teman-teman ya. Kalau kita download, misalkan lagu lima, cuma 5 mega ini, 300 ratus mega kan, saya detik juga aduh udah lewat ya. Nah, udah, di sini dia pingnya dapat 5 dan downloadnya tiga ratus. Di sini uploadnya itu sekitar satu giga setengah ya. Per detik. Oke, baiklah teman-teman. Di sini kita akan masuk ke YouTube. Kalau misalkan teman-teman. Penasaran ya YouTube? Kita bisa putar channel kita sendiri boleh ya karena IP-nya kemungkinan beda-beda ya teman-teman yang dikasih. Oke di sini karena Amerika, di sini kedeteksinya Amerika juga. Oke teman-teman kita bisa langsung fly seperti ini. ya Jadi kecepatan download dan uploadnya itu udah kita ngeri banget teman-teman ya udah nggak bisa diragukan lagi kalau RDP ya. Oh, oke, okay, kita masuk ke sini. Wah, cepat banget, teman-teman. Oke, okay, kita masuk ke sini. Dan kita lihat speks dari komputer ini berapa, teman-teman, ya. Ini speknya apa, ya? Nah, kita lihat atau kita bisa ketik seperti ini. dxdiag dxdiag, oke. Okay. Nah, ini udah ada run common Lalu kita yes kita lihat speknya dari CPU ini dia dua CPU dan RAMnya itu 8GB ya ini <tuh> dua CPU RAM 8GB ya dan teman-teman bisa bebas-bebas berselancar kemanapun teman-teman suka ya oke teman-teman uh, boleh uh, di share di like di komennya seperti biasa ya Uh, nanti di komentar uh, kalian boleh uh, request RDP apapun ya Kemungkinan uh, yang ada di internet mungkin saya bongkar aja deh teman-teman ya Buat teman-teman semua Tapi jangan lupa ya sebelumnya yang belum subscribe itu subscribe dulu Karena subscribe itu gratis teman-teman Dan metode dan metode ini gratis juga ya yeah. Jangan lupa juga di Like, di komen, di share ya. Jadi biar tetap hidup channelnya Jadi ketika reviewnya mati Saya semangat untuk Cari lagi gratisan-gratisan RDP ini Baiklah teman-teman segitu aja dari saya Dan semoga ini bermanfaat Untuk teman-teman semua ya yang sedang membutuhkan RDP Dan untuk yang lagi belajar Kita bisa belajar kode-kode dari Python ya Sedikit-sedikit ya teman-teman ya ini semuanya gratis, nggak berbayar ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.